Halo teman-teman, kali ini aku mau sharing resep tumis tahu toge. Yuk, langsung kita siapkan togenya. Kali ini aku pakai toge, kira-kira seperempat -kira ya ukurannya. Kemudian kita cuci hingga bersih. Kedua yaitu tahu kuning Kali ini aku pakai tahu kuning karena teksturnya yang lembut dan kenyal Kita potong menjadi beberapa bagian sesuai selera Selanjutnya kita siapkan bumbunya Dan masukkan bawang merah dan bawang putih terlebih dahulu ke wajan panas Selanjutnya kita masukkan toge terlebih dahulu agar tidak bau Lalu masukkan tahu yang sudah kita potong tadi Akhirnya kita masukkan kecap inggris ini masak rahasia ya, yang bikin setiap masakan jadi enak banget loh Alhamdulillah selesai selamat mencoba teman-teman jangan lupa like and subscribe terima kasih